Selamat ya adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan kakak, kayaknya kita akan sering ketemu nih Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita serta alkitabnya Alkitabnya itu terambil dari Matius 26 ayat 6-13 Kalau sudah alkitabnya terbuka, kita minta bimbingan roh kudus Dan kita berdoa, mari kita berdoa Bapak yang baik mengucap syukur Bapak karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami boleh melaksanakan satu doa kami ya Bapak Bapak kiranya firman akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami kami serahkan satu ini ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, okay, Matius 26 ayat 6-13 yang berbunyi demikian Ketika Yesus berada di Betania. Di rumah Simon Sikusta datanglah seorang perempuan kepadanya Membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan Melihat itu murid-murid gusar -murid dan berkata untuk, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, dimana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini, Poros atau Sepadan, pada tahun 2018 Baccarat les larmes sakres de, de tebes didaulat sebagai salah satu parfum terharum di dunia tidak cuma arti dari namanya yang indah yaitu air mata suci tebes parfum asal Prancis ini juga memiliki kesan eksotis dengan tema Mesir dan dikemas dengan botol cantik berbentuk piramida wangian yang dibanderol di harga 80 juta rupiah ini akan membuat orang yang memakainya menjadi tambah menawan bak Cleopatra minyak wangi yang dicurahkan di atas kepala Yesus oleh seorang perempuan yang kisahnya kita baca hari ini adalah juga jenis wewangian yang mungkin setara dengan bakarats leslarmes, larmes sakres de tebes karena dikatakan dalam perikop bacaan tadi bahwa minyak wangi tersebut dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin ada di ayat 9 hal inilah yang membuat murid-murid menjadi gusar dan menganggap ini adalah sebuah pemborosan. Nah, sebaliknya adik-adik, Yesus justru memandang itu sebagai wujud ketulusan hati si perempuan. Ia menempatkan dia sebagai pribadi yang sangat berharga baginya. Sangking berharganya, sehingga ia mempersembahkan yang terbaik dan sepadan dari apa yang ada pada dirinya adik-adik. Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak menyusahkan dia. Karena perbuatan baik yang dilakukan perempuan itu kepadanya. Di ayat 10. Sobat turunah, melakukan amal perbuatan, menolong orang yang kesulitan adalah hal berkenan kepada Tuhan. Namun, tindakan apapun yang kita lakukan selama hidup, termasuk perbuatan baik, tidak akan ada artinya jika tidak dilandasi motivasi kasih dan hormat kepada Tuhan adik-adik. Ketika akan melangkah untuk beraktivitas hari ini, ingatlah selalu bahwa apapun yang kita lakukan harus bisa menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan sang ampunnya kehidupan ini. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, akan mau kalian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapak atas satu duit yang boleh kami jalankan pada hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami kiranya itu boleh kami menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami ke depannya, kira kau boleh jaga dan sertai kami selalu. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.